Saya doakan semua yang hadir bisa berangkat haji dan umroh. Yang lama ngamin toh yakin Nuramangkat. Si guring manggonya. Ohi. Cangkemesa pada kayaknya. Dara demi janda tak buka kacamata Wah. uncal matamu <laughs> guci bro guci <laughs> warganya pak wali apa-apa uncal ke kocomotong uncal ke suwe-suwe sempak di balik klub malam minta solamat hasbi robbi boleh ya enggak boleh itu sambil ngisih umpamanya anda sholawatan itu enggak pantas ada juga sih bukan sholawat tapi enggak pantas dinyanyikan di WC contohnya lagu manana itu kan menghormati kiai menghormati guru itu di WC kira pantas Senajan contoh bukan solawat, mau ngisih ngedun karo manana manana manana tapi kalau lagu-lagu walaupun kau sidah dia bukan solawat ya nggak masalah dipakai contoh nih din asalam itu kalau ngising enggak apa-apa yang saya sering cerita Via di demo sama orang gara-gara menyanyikan din aslam di panggung dangdutan Fia Valen nggak pantas bajunya seksi solawatan di panggung dangdut akhirnya dia tanya sama saya no leres bah Hai dinasalam itu lagu solawat bukan du. itu kau sidah Arab tapi bukan solawat berarti asal dibocoteng dan Dutan oleh oh, oh, ngkarung iseng oleh oh, oh, Pak Wali seneng argin asalam nyanyi itu gak apa-apa Pak Wali di besi oh, Kemudian pengen malam hari ini siapapun Anda yang datang di lapangan ini Jangan pernah kamu kehilangan Allah dari dalam hatimu Wesugi Indonesia, Arab Saudi Insya. Indonesia jauh, jauh Emang Indonesia negara antik ya? Singapura itu negaranya miskin Mohon maaf Sumber dayanya miskin Negaranya miskin Tapi orangnya kaya-kaya Singapura, so sugi Sugih ini kalau Singapura, ini. Arab Saudi itu ideal lah, negorone sugir, rakyatnya sugir. Lah Indonesia lagi lucu, negorone rakyatnya. Yang yeah. eh, ngaku bro Lah <laughs> ini kesalahannya di mana kan begitu? Kenapa negaranya kaya tapi rakyatnya tidak bisa kaya? Karena ini forumnya pengajian, saya jawab dengan kacamata pengajian. Saya doakan semua yang hadir bisa berangkat haji dan umroh. Yeah mau ngamin to yakin Nuramangkat. Si guling bangdo ya, uncal ke matamu guci bro guci warganya pak wali apa-apa uncal ke kosong motong uncal ke suwe-swe sempak uncal ke lah pertanyaannya sekarang begini dari kacamata agama kenapa Arab Saudi itu negaranya tidak sekaya Indonesia tapi rakyatnya bisa makmur lah tandus dusli, Anda turun di mana-mana yang dia cuma padang pasir, gunung, watu. Apa sih, di Arab Saudi itu? Saya pernah turun di Riyadh, watu, gunung. Saya pernah turun di Medina, watu, gunung, di Jeddah, watu, gunung, gak menarik. Tapi coba Anda lihat, kemakmuran warganya di sana itu jauh, pendapatan perkapitannya lebih hebat daripada Indonesia. Di Arab Saudi itu mobil-mobil bagus, perhatian auto cuci, soalnya apa, air mahal gak pernah dicuci saya pernah masuk ke hotel laundry baju sama beli baru pak, lebih murah beli baju baru daripada laundry tapi kenapa warganya bisa makmur, saya kasih contoh dari kacamata agama perspektif agama. kalau bapak ibu pernah haji umroh Insya Allah sebentar lagi, amin yeah. milau duni hati sesu ning bang daftar, goduk satu sewu daftar Tabungan Haji bayar satu saya oleh buku hijau, rumane labeh, Allahumma labeh ono gambarnya untok, kan lumayan bayar satu sewa nyawang gambar untok. Sekarang ibadah Haji biayanya berapa? Tiga puluh lima juta. Kamu udah bayar berapa? Seratus ribu kan berarti tinggal kurang tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu. Umbo maro papa. Yang dilihat oleh Allah itu bukan berangkatnya, tapi niatnya. Mau mana jenengmu sama bro? Alvin, ke rumah kakek semati, umpamanya. <tos> Alvin, tak konyol, rumah lain Alvin, kue ngaji ngaceng dia, Mbak. Sholat, nyok-nyok. Poso, lakonangan. <tos> Haji apa orang Jawa? boten malaikat. Kan malaikatnya takon. Lalu apa warna haji? Jawaban josh salahmu malaikat. Ngapa urung mangkat? Kau bisa patah lidah. Wangi lu Saya itu haji tahun dua ribu tujuh belas terakhir nih. Awang ong-gowes koper, kertas. Orang nunut di lah ke. Lama nah, udar tapi. Kontung ake pasti wukuf dengan rofah Padahal wukuf cuma setengah hari Oh akhirnya di wacok sisi Orang rampung Ngapain dia gubah Kertas titipan tungo Gus Kau napa kek Kay mau cok Yura rampok gak Lah terus ada yang diberi bonekiaman Gus Gampang Kau pernah buka Tanganmu angkatan kue dongo Ya Allah Menikot yang enggang nitip tungo Man wacok diwe kalau di masak di Kristen Merezo mo Rondo cetar rondo lagi, ano <Susuk> <Susuk> tangis kelayung layung, tangis e rondo hatine bingung, nangis awan bengi turu Dewi rono Singancani cani ditumpai arang-arang <SILENCIO> kona cak dikin, takon danyi cak dikin ini cak dikin kali bu Jo nih gue jaman 6-6-6 cak dikin aku rabi terus soalnya alhamdulillah pun mandek Orang atau rapi menek, orang ko ratuan, merkulis kena penyakit gula. <laughs> gue tak dikenan, gue tak -nyan dikenan menghibur bawali kota. Solo Allah Nabi Muhammad. Kalo lagi <laughs> sajane mau pengen nerangke dalilie ibnu atau ilah matawa kofamat lapun anta atau ibu birofikarin. Sajane mau ikut tujuan gue loh. Napa Arab Saudi negoro ne suger rakyatnya kau yisa makmur dengan bersaing. Penyakit kulajeng belonjo 5 menit menjelang adzan. Toko KB tutup. Warung tutup, kantor tutup. Tak takoni. Kenapa tutup? Kita malu Pak kalau mendengar adzan kita masih dodolan. Kita malu kalau adzan dikumandangkan kita masih jualan. Makanya sebelum adzan sudah kami harus tutup. Supaya kami tidak malu dengan Allah sudah berjam-jam kami dikasih waktu untuk mencari rizki. masa sih Adan cuma 5 menit sholat 5 menit kok kami gak tutup? Kan saya malu dan itu yang tidak kita dapatkan di Semarang Jogja, Insya insyaallah luweh parah mereka sebelum Adan dikemandangkan aktivitas berhenti total tutup, gak ada yang jualan lah aku dimakan pengajian pas adzan zuhur orang jadi orang mandi kok, baru, Maka benar ketika Allah mengatakan di dalam diskusi idah ah ketika hambaku cinta ketemu dengan aku aku cinta ketemu dengan hambaku. Tetapi ketika hambaku benci ketemu dengan aku, aku benci ketemu dengan hambaku. Coba Pak Wali, dimulai dari balik kota, Adzan duhur gak ada aktivitas apapun, mandek. Saya senang dengan salah satu polisi yang sekarang menjabat sebagai wakil wasum irjen Umar Septono, mantan kapolda Sulawesi Selatan. Saya kemarin di Penggulu bareng beliau. Salah satu ucapan beliau, "Apa rapat sepenting apapun, ketika ajar dikumandangkan, saya tinggal. Kenapa? Karena panggilan yang paling tinggi adalah panggilan dari Allah." Jajal uang, keturunan, <tuk> <tuk> <tuk> nembe tandur, rumah, dan tur wow, warung, warung, warung, warung, warung, <tis> orangnya oh. tak tahu. Yeah. Ya melulu guyon Biasanya sih Bapak ijuj ya. <tis> Ini masalah. Maka dikatakan apa? Ana ingda zunni abdi Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh ini yang membedakan Pak. di dibalan, di Kornis pusat perbelanjaan orang Indonesia kalau umroh dan haji mau dan tutup isin aku tutup saya kemarin penerima Jeddah pas Adhan Duhur semua toko parfum tutup kenapa malu ketika Adhan dikumandangkan kita masih mengejar dunia awa edewiki seneng kurungu Adhan mau pesan. Kapan adzan Maghrib bulan Poso? Wira mergosolante tapi mergobuko. <Syukur> Kenapa sih kamu terpesona dengan aku? Sorry ya, nggak mungkin aku sama kamu. Kan kamu udah tua. <Syukur> Kalau aku dekat sama kamu, aku bisa mati duluan. Karena aku bisa keracunan susu gak ada luaran. Warga, saya. saya ingatkan malam hari ini jangan sampai pernah kemudian kita meninggalkan Allah. ingat bukan mukmin baik hatinya orang mukmin adalah rumahnya Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan hati kita semuanya. Amin. Amin. Nah, membawa Cak Digen, beda Cak, nakal mik. Eh, ngapain? Wain. Saya mau ngajak Cak Digen, karena syiar dan syair. Ayo Cak, nyanyi Cak. Cak Digen, lagunya Cak Digen yang paling seneng saya satu. Cinta tak terpisahkan. Eh. Tahu lagunya seperti apa? Tak rugi. aja gotolana. Merkodai ku sa gede kentongan. Cak tigeng ini. Senggu Yuning ya. ngekek kau mau? Lek tekan ti tiwati ini, ya. <tuk> mudar. Orang sabadi mati pirah. Saya nunggu tuh Allah nontelu. Orang mesti wong tua ki mati dice, wong nom mati keri. Mena senajan jantung cak tigeng lebih tua daripada kula kula lebih nom daripada cak tigeng bisa jadi sih mati. Cak tigeng dice. jabat setinggi apapun yang wis tekan titi mati uh, titi wancine mati hebat toko yang ngopo seorang kiai let tekan titi wancine mati cak dikin gandeng utang iki akhir rada keri kesempatan malam hari ini cak dikin tidak sendiri tapi didengar didampingi dengan istri kita sini sini budak Bund, ya, halo halo halo budak budak tunggu nggak emel emel emel santai kiai raja cerewet, ini jalur kemana? mik mik mik mik mik mik tak mik mik yang lagi mana ini ini ini Bu, ini lebu nggih. <San> Nek sesuk surga mergo sabar karo syukur. Oke, Ya mlebu surga mergo syukur di bojo ayu, sing wedok mlebu surga sabar mergo duwe bojo merok pertanyaannya oh. pertanyaannya apa besok ning swarga ki sing mas, sing masuk pertama kali dagelan se apa kiai lah dagelan kuwi mesti mlebu surga ning canggeme mampir nerokok <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> eh hey, kenalan Bu Pak Mas Bu ki apa ya bahasa akrab kuning umat di ujung ini ini mau kuncung bawa yur apaan terus ayo ke tepungan bunda halo bunda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh do do do do catikin celok gue bunda, gue nyelok catikin apa? mbah ah. Dah <tuh> sanggup loh Niki warna gos Ceritanya yeah. kayak yeah. mau tim kurma datang mobil Panitia kan ramah-ramah tau gos Roti sambal Eh, bayi mut Monggo-monggo melebur Eh, jadi ken Monggo-monggo melebur Kalau ya bapaknya panitia saya koko putih niku tersinggung niku nih, gue jadi ken ya Eh, jadi ken karo bayi muti nih Yang menangkap gue ya bayi karo kutunya ya <tuh> macet, ngapain sih? mau mau, mut mana sih? penggeng baju dono boyolali, menawi tindak boyolali menggol katuran mampet gak pak bu, tambah sederet, kulo mau cari Jawilah, Tapi generasi suka duka nih. Tibo ini kemun kanton koretan. Wadipun sampun telas. Eh, sih sih, mau nomik sih kau nolak belirah. Iki-iki Orang tak contoh gini. Iki mul saya adikin saya. Yang saya bawa wali kota zaman biar. Cak, dikin rela Rabi karo sing nomor, siji nomor, teluh ngene, ngene. Basar karo nyimut, halah. hala <tuk ke dalam air> hala halah. Halah. Halah. <tuk ke dalam air> Kalau aku telaten ngopi ini soal kempribik dulu kalau salamullah, Allah Toha, Rasulillah. Hadroh hadroh hadroh, hadroh, hadroh. Enggak Wali, turu, maneman, aku tak lima Seniman lan seniwi kurang seminggu wes dilunasi. <laughs> Salam. Gosmis miftah bengi iki ngaji mangkeh kontur wasti sang salah salah Si sapi, amit cemiten. Alhamdulillah. Saya kau terus kayak nomor wali, aja ngobrol yang sambutan. Saya bilang, "Betul nih, Candi kalau Candi Gen kelingan tipe keluarga." Jalawang Semarang, Wilindi. Tipe keluarga ini kalo nggak Siji tipe nih keluarga Nabi Nuh. Seng lanang soleh, Seng wedok nakal. Loro tipe nih Firaun, Seng lanang nakal, Seng wedok soleh tipe nih Abu Lahab, Seng lanang nakal, Seng wedok nakal. Papat tipe nih Nabi Ibrahim sing soleh, sing wedok soleha ibu-ibu Semarang pilih bundi nung no, Fir'aun Abu Lahab, nama Ibrahim papat Ibrahim dan anda tahu Ibrahim bojone loro berarti lanjut dengan milik nomor papat berarti siap-siap Rabi meneh. amin Allahumma